Sekolah kejuruan agar menjadi tenaga yang ahli bersemangat dan berinovatif. Oke, okay, uh, melanjutkan uh, briefing yang sudah kita laksanakan tadi di kelas untuk mengerjakan part mesin yaitu baut tulpos. Di sini seperti biasa persiapan awal yaitu sebelum melaksanakan kerja ya. Yang pertama Nah, itu alat pelindung diri terlebih dahulu nanti ya yang harus dilahirkan itu mulai dari sepatu lalu wear sudah digunakan ya dan sepatu selanjutnya kalian menggunakan wajib yaitu kacamata safety dan sebelum kita memulai pada pekerjaan mesin CNC bubut dan milling yang akan kita gunakan nanti untuk membuat komponen ini saya akan sedikit menjelaskan bagaimana teori programming basic dulu, sebelumnya untuk pembuatan dari baut toolpost ini ya ada yang mau ditanyakan dulu sampai saat ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Mansur dari jurusan teknik permesinan. Ya, saya di sini akan menjelaskan tentang visi, misi, dan tujuan daripada jurusan teknik permesinan. Setiap kompetensi keahlian pastinya merumuskan visi dan misi beserta tujuan ya dalam menyusun sebuah rencana kerja jangka menengah ataupun jangka kerja tahunan dengan mempertimbangkan kebutuhan dunia industri dan dunia usaha visi dari jurusan teknik permesinan itu sendiri adalah menjadikan kompetensi keahlian yang bisa menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi unggul di bidang teknik permesinan mandiri, disiplin, bertanggung jawab dan berjiwa wirausaha yang dilandasi keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa misinya adalah menumbuhkan dan mempertebal keimanan dan ketakwaan tadi menumbuhkan disiplin dan bertanggung jawab peserta didik pada uh, kegiatan pembelajaran menguasai keterampilan di bidang teknik permesinan produk yang dihasilkan dari jurusan teknik permesinan uh, di depan meja sudah dipersiapkan ada beberapa produk yang dihasilkan jika kita ingin berproses di mesin CNC Ya, salah satu contohnya produk-produk yang dibuat di mesin CNC ini adalah uh, satu, ini adalah contoh produk yang uh, dilakukan pada saat anak mengikuti uh, lomba kompetensi siswa untuk tingkat kabupaten salah satunya ini dan ini ada bidak catur yang dibuat di permesinan uh, CNC milling jadi dua produk ini, satu ini dibuat di CNC uh, bubut dan satu ini dibuat di CNC milling di depan ini juga ada satu pekerjaan yang dibuat di uh, permesinan Fries, yaitu membuat uh, roda gigi, ya bahannya yang terbuat dari uh, teflon Ini ada bahan yang terbuat dari aluminium, ini dibuat atau diproses di permesinan bubut manual. Dan satu lagi, ini adalah salah satu produk dari industri yang kita kerjakan di sekolah. ya Kita sudah bekerja sama, dengan Mitra Balai Industri yaitu pembuatan pompa puli B2 4 in. Produknya seperti ini ya. Ini yang dibutuhkan oleh industri dari Mitra Balai Industri. Berikutnya program kemitraan yang sudah kita jalankan dengan industri pasangan kita untuk jurusan teknik permesinan, ada lima yang sudah kita tanda tangani MOU-nya. Salah satunya ada PT Mutiara Global Industri di sini. ya. Oke, okay. Ada CP Bina Sejahtera Meseneri Jakarta. Terus juga ada PT Karunia Rukun Sejahtera. Dan dua yang terakhir, salah satunya itu ada eh, dari Dinas Tenaga Kerja BLK Kabupaten Bogor. Dan yang terakhir yang berkaitan dengan produk kulit tersebut ini adalah dari Mitra Balai Industri. Ya Mitra Balai Industri ini juga sudah menyerap Sdm kita ya untuk jurusan teknik permesinan bubutnya dan uh, Cnc-nya. Ya, jadi Sdm kita sudah ada yang terserap oleh Mitra Balai Industri. Ya demikian uh, informasi yang saya, uh, yang saya sampaikan. Di jurusan teknik permesinan, ya, mohon maaf bila ada salah penyampaian dalam menyampaikan visi misi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifqi dari SMKN 1 Gunung Sindur, kelas 12 TM2. Saya bangga sekali masuk jurusan teknik permesinan, sehingga saya bisa PKL di Mitra Balai Industri dan sekarang mengoperasikan mesin fresh. Ya, perkenalkan nama saya Dimas Wahyu Haidar, saya alumni SMK N1 Gunung Sindur tahun 2020. Selama saya belajar di SMK Gunung Sindur itu, tanggapan saya sudah cukup bagus ya mengenai jurusan teknik mesin ini. Terutama di bidang teori dan prakteknya itu. Mulai dari praktek secara manual maupun di mesin. So, saya bisa bekerja di sini karena saya mendapat arahan dari salah satu guru di SMK Negeri Satu Gunung Sindur. Terutama itu yang berpengaruh di hidup saya itu Pak Mansur yang telah menyalurkan saya ke beberapa perusahaan termasuk perusahaan ini, Mitra Balai Industri. Untuk penggunaan mesin di SMK Negeri Satu Gunung Sindur itu sudah cukup membantu saya di dunia industri, terutama untuk penggunaan kaliper dan mesin press. untuk pengoperasi mesin press di sa sana saya belajar mulai dari nol mulai dari pengasahan mata bor dan pengoperasiannya serta penggunaan mesin bubut baik pengasahan maupun pengoperasian dari nolnya itu pada saat saya masuk SMK Negeri satu Gunung Sindur itu saya belum ada prospek ya kedepannya namun setelah lebih dalam menekuni dunia pemesinan di sekolah, saya jadi lebih tahu tentang dunia industri. Dan ternyata memiliki peluang cukup besar, sehingga saya bisa bekerja di sini.